Cintailah kebenaran, walaupun lu masih belum menjadi bagian dari orang-orang benar. Dan bencilah kesalahan, walaupun lu masih menjadi bagian dari orang-orang yang salah. Buka diri lu. Walaupun lu muslim. Apalagi yang non-muslim. <Yani> <layers> Nggak masuk juga Dengan semua agama yang kita yakini. Ada kisah dari Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang spiritualis muslim. Ya. Dia Bahaya. pernah pernah uh, didatangi oleh seorang preman. Ya. Kemudian kata preman ini, Tuhan mampu nggak? Terus biasa, Syekh Abdul Qadir Jalani bilang, Tuhan mampu kok. Terus dia nanya lagi, Tuhan mampu nggak? Terus, uh, Sambil sambil ketawa yang kedua nih hmm. bukan lagi biasa Tuhan mampu dan yang ketiga nanya lagi nih preman Tuhan mampu nggak hmm. terus sambil justru sambil sedih bilang Tuhan mampu terus beliau cerita yang pertama dia nanya Tuhan mampu nggak bikin gua tobat kata sambil khawatir biasa aja dia jawab mampulah terus yang kedua Tuhan mampu nggak bikin gua seperti lu? Bukan cuma tobat, tapi menjadi kekasih Tuhan. Yeah. Dia sambil ketawa, mampu. Mm. Berapa banyak orang baik yang dulunya juga buruk. Mm. Yang ketiga, Tuhan mampu nggak bikin lu menjadi seperti gue? Menjadi preman yeah. yang melanggar semua ketentuan Tuhan. Dia sambil menangis, mampu. Tuhan bisa bikin orang itu terbolak-balik dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik. Semua di bawah kemampuan Tuhan. Jadi, jangan sombong ketika lo baik, karena bisa jadi suatu hari lo terjebak dalam keburukan justru karena kesombongan itu. Dan jangan kecil hati ketika lo masih buruk, karena suatu hari kalau lo punya kemauan yang baik, lu tetap rendah hati, suatu hari Tuhan akan mengangkat derajat lu dengan lo terperangah melihat cahaya itu. Jadi makanya kuncinya adalah tidak kafir. Kafir itu artinya tidak menutup diri. Kafir itu cover. Ya. Dalam bahasa ya. Indonesia itu cover, menutup. Buku, maka ini juga. Jangan kafir, jangan menutup diri, tetap rendah hatilah dengan apa yang menurut lu benar, karena kebenaran itu harus terus lu tingkatkan. Dan apa yang menurut lu eh, sekarang itu salah. Jangan kemudian lu, wah, gimana nih ya? Gimana yang penting, lu tetap membuka diri. Ya. Jangan lu menutup diri, menganggap, wah, udah, gue udah benar Even lo muslim pun, jangan menutup diri. Yeah. Karena apa yang menurut lu sekarang benar, itu belum sempurna. Dan yeah. tidak ada kata sempurna dalam kebenaran, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tugas kita hanya terus bergerak menjadi lebih baik, lebih benar, lebih indah, lebih bertumbuh setiap saatnya. Karena itu kata Nabi, seorang yang beruntung, yang setiap harinya jauh lebih baik. Okay. Jadi begitu juga kalau lu... Ketika salah, kata Imam Syafi'i, yang penting lu jangan cinta kepada kesalahan itu. Ya. Cintailah kebenaran walaupun lu masih belum menjadi bagian dari orang-orang benar, ya. dan bencilah kesalahan walaupun lu masih menjadi bagian dari orang-orang yang salah. Buka diri lu. Walaupun lu Muslim, Apalagi yang non-muslim, nggak <laughs> maksud gue. Uh, dengan semua agama yang kita yakini, yeah. tugas kita adalah membuka diri yeah, ya? yeah, yeah, yeah. dengan kerendahan hati terhadap sesuatu yeah. yang baik yang mungkin datang dari mana saja, sebagaimana puasa Asyuro tadi, yang Nabi justru belajar dari orang-orang Yahudi, gitu, terinspirasi dari orang-orang Yahudi. Oke, okay. thank you. Dude. Thank you.